Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di YouTube channel Candil Kode di video kali ini kita akan review aplikasi PPDB kontennya ini baru ya nah penerimaan peserta didik baru. Nah sebelum lanjut Biasalah subscribe dulu Biar semangat Untuk mendapatkan aplikasinya Silahkan di simak Nggak usah di skip ya Videonya Ini menggunakan Kodip Kita lihat Ada fitur apa aja yang tersedia Di dalam aplikasi PPDB ini Oke langsung saja yang bisa menggantinya, kita jalankan folder login. Nah, ini untuk username admin, passwordnya juga admin. Ini adalah dashboard admin ya dari aplikasi PPDB. Nah, ada referensi, data peserta, statistik, pengumuman, log, pengguna, pengaturan, atau manajemen user. Buka di referensi dulu ya. Ini kita lihat, ada formulir pdb tahun penerimaan, asal sekolah, jalur pendaftaran, bobot jalur. Nanti kalian bisa uh, cek sendiri. Ini ya. sedikit saya perlihatkan uh, layout dari aplikasi PPDB ini. inputan formulir calon peserta ini baru formulir terus tahun penerimaan ini di setting dulu ya untuk Pastinya, oke status tahun terus ada hai, sekolah ini untuk asal sekolah yang buat siswa yang mendapat jalur pendaftaran silakan diisi ya siswa kebutuhan buat jalur prestasi next see di sekolahnya ya statistik yeah. Aktivitas pengguna. Ini untuk pengaturan sekolah ya. Backup sama reset juga. Data keren nih. Ya. Tadi pengaturan management user admin panitia address members Kita coba buat melakukan pendaftaran. Jadi pengumuman tadi munculnya di sini. Kita coba buat registrasi. NIBO kan ASN itu lengkap ya. Tinggal apa? Tinggal enam aja dulu. 10. Eh copy dulu. Uhuh. saya adalah tampilan dari dashboard n atau serta pengisian formulir dan prestasi yang berbuka, terus dengan cetak bukti pendaftaran. ini berfungsi dengan baik tinggal dikembangkan sesuai kebutuhan aja ayo uh, buat kalian <tuh> <tuh> yang mau download aplikasinya ini kalian bisa cek di uploadnya Kode yang biasa. Jadi kalian bisa dapatkan aplikasi dari eh, PPDB ini di blognya Candlecode. Oke, mungkin cukup sekian ya review aplikasi. PDB online ini ya, Semoga bisa bermanfaat Terima kasih sudah Berkunjung Jangan lupa di subscribe Wabili topik wali raya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh